Blows akhirnya bukan suara terkait tuduhan sang istri, Salfi Hana, yang menyebut bahwa dirinya selingkuh. Dia memiliki jabatan tersendiri dengan berkelakar jika dirinya merupakan coverboy yang banyak digemari wanita. Namun demikian, pelawak berusia 35 tahun itu mengaku kaget mendengar pernyataan sang istri, sebab Blows Midi tidak pernah itu ini menegaskan jika tudingan tersebut tidaklah benar. Hal setelah juga disampaikan kuasa hukum Daus Mini sangat sulit dan menyayangkan pernyataan dari Selfie Hana Wijaya. Beberapa bukti juga telah dikumpulkan pihak Daus Mini untuk membuktikan tudingan tersebut. Diberitakan sebelumnya, Selfie Hana Wijaya bergaku kecewa dengan perlakuan suaminya Daus Mini sebab Selfie Hana menduga jika Daus Mini main belakang dengan perempuan lain. Sampai menampakkan dugaan perselingkuhan tersebut telah dilakukan Daus Mini sejak setahun kebelakang untuk memperpunyai fakta tiga tersebut. Tidak hanya sekali bahkan Selfie sempat mempergoki suaminya yang main dengan wanita lain, bagi tempat kamu maupun keluar Richard. Selfie tidak memilihkan siapa orang kita yang dia masuk, namun yang jelas, ia tidak mengenali wanita tersebut. Sehingga Selfie mantap membuka cerai daus budi di pengalaman agama Depok Jawa Barat tersebut 13 kejualan itu